Assalamualaikum, ini pawang hujannya Mohon doa artunya om Siap. Nanti hujannya di cancel dulu ya om Kita mau TW Ranupani Saya suruh istirahat dulu okay. hujannya Ini BMKG kearifan lokal ini Baca karena saya juga akan bertugas tadi. Amin amin, amin. Yuk kita berangkat yuk TW Ranupani Datang ini kita Hai, hai, hai, guys hai, hai, sampai tujuan. sampai hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Kita nyampe gerbang masuk kawasan Taman Venus menuju Runubani. Kondisi hari Minggu tanggal 23 23 Januari 202 barusan ada kegiatan pengecoran buat kelebaran jalan ini lebar jalan sudah lebih dari tiga meter telur nah itu pemandangannya Ini sepi karena barusan kita kena macet ada pengecoran jalan. Nah, ini kita berdoa menikmati ini kita cuma berdoa saya informasikan buat temen-temen karena jalur selatan nggak terperekus di jalan alternatif cuma cuma dua jam dari rumah jadi Selamat datang di rumah adat Teranebani. kelu. lagi, amat Hmm...